Tentu kita keunggang pertama kita lihat untuk peringkat saat ini Untuk host terfavorit para sahabat, ya Di voting konser share sosial media LIDA 2021 Rizky Bilar masih tentunya di puncak para sahabat, ya Dengan raihan 53% Masya Allah luar biasa Berkat kekompakan kita semua para fans Mudah-mudahan tetap solid Untuk mendukung idola kesayangan kita dan untuk peringkat juri putih terfavorit persahabat ya, alhamdulillah Dede Alasti tentunya di posisi pertama dengan raihan 83 persen. Tentu kita harus tetap mendukung untuk idola kita persahabat ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan. Wow, ini luar biasa. Mudah-mudahan saja selalu banyak orang-orang baik untuk mensupport Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya para sahabat, ya, kita lihat di sini ada sebuah unggahan momen ketika Papa Daniel diwawancara para sahabat ya, di Intens Yang menarik luar biasa menyampaikan semua sudah siap dan beres para sahabat, ya untuk pernikahan Lesti dan Bilar Dan tentunya Rizky Bilar akan selalu memberikan kejutan bahagia untuk sang calon istrinya Dan keluarga besar tidak dikasih tahu kata Papa Daniel dan para sahabat, ya tentu itulah kejutan rezeki pilar mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan unggahan tersebutlah dari post kembali oleh akun leslar underscore yang ada kalimat caption yang dituliskan siapa pak daniel kita udah tahu kok kalau bang B suka bikin kejutan dan kita siap kapanpun kejutan itu datang pokoknya yang penting lancar dan tak ada halangan apapun amin masya allah luar biasa persahabat ya kita pastinya menunggu kejutan itu yang akan diberikan dari Rizky billar untuk sang calon istri tercintanya untuk ka berikutnya persahabat ya kita lihat di postingan nih di akun Instagram pribadinya tehlisna di sini memposting sebuah postingan foto yang diunggah oleh Dedek Lesti semalam pesasant Ya Masya Allah senyumannya membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada idola kita ini dan ada kalimat caption yang luar biasa juga dituliskan oleh tehlisna. Oh, waduh senyumnya dong Gimana ini bos senyumnya Bagaimana bisa nular kayak gini bos Ampun, maaf ya bos <laughs> Bismillah ya bos Masya Allah, luar biasa persahabat Ya doakan terus, mudah-mudahan Rangka yang pernikahan Lesti dan Bilar Selalu lancar dan selalu disukseskan Amin, iya robbal alamin Kita bismillah Mudah-mudahan semuanya Lancar menuju halal Amin, iya robbal alamin Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada jadwal untuk acara Cinta Abadi Leslar. Ini perhatikan jadwal nanti hari Sabtu persahabat ya dicatat jam 7 pagi acara Cinta Abadi Leslar dimulai dengan acara bahagia lahir batin dan tentunya untuk jam 2 siang Cinta Abadi Leslar dengan acara pengajian menuju halal. Dan untuk malam para sahabat, ya, jam 20 atau jam 8 malam, Cinta abadi laslar dengan acara Malam Bainal Lesti. Masya Allah, tentu nanti hari Sabtu akan dibagi menjadi tiga bagian. Luar biasa, luar biasa para sahabat, ya. Tentunya penggemin selalu mendoakan yang terbaik, khususnya kita semua para sahabat ya. Sebagai fans sejati tetap kompak untuk selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Stay tuned terus pasban di channel Antv. Kita akan mendapatkan kejutan yang paling bahagia dari idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya, ini tentu ada kabar lebih bahagia yang kita dapatkan langsung dari Indosiar. Yang manusia baru saja menginfokan bahwa tanggal 8 Agustus 2021 itu adalah pengajian dan siraman Tanggal 19 Agu Agustus tanggal 19 Agustus akad nikah Lesti dan Bilar Masya Allah para sahabat tanggal 19 dicatat ini adalah hari bahagia Leslar akad pernikahan dan tanggal 21 adalah puncak resepsi pernikahan Lesti dan Bilar Masya Allah luar biasa. Ini live langsung di Indosiar dan video.com. Tentu ini adalah kabar yang paling bahagia kita dapatkan hari ini Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan Ini kan yang sudah kalian tunggu selama ini rangkaian acara puncak takdir cinta Leslar Nah catat dulu deh jadwalnya serta jangan lupa saksikan hanya di Indosiar dan Video.com Masya Allah para sahabat ya tentu banyak sekali komentar dukungan dan respon yang sangat positif dari para Leslar lovers ada komentar dari akun Leslar underscore 0501 mengatakan masya Allah, akhirnya keluar jadwalnya, bismillah lancar, amin. Doakan support, dukung terus para sahabat ya, tetap menjadi fans sejati untuk Leslar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.